Ibu, engkau jauh-jauh kemari menitipkan anak pada saya. Engkau jauh-jauh kemari menabuh harapan pada saya. Engkau jauh-jauh kemari memenuhi setiap duka. Orang-orang tak kukenali. Kami menjadi sahur dengan harapan. Sejak satu minggu kami mulai beradaptasi. Bagaimana hidup mandiri? Bagaimana cara bersosialisasi? Kau berperan menjadi potong yang tak semula, tapi pada kenyataannya kau hanya menyimpan semua luka. Kau hanya diam di balik tangis dan ceritamu. Ayah, tarazah, ibu, hari-hariku di sini dipenuhi komin. dengan aturan-aturan. Kami bisa sukses karena. Kesabaranmu itu berkerja, ayah. Anakku bisa berdiri di atas panggung ini, membawa hari dari pondok pesantren ini. Ayah, ibu Vi, kadang aku masih sering mendapati hukuman di pondok karena kelalaianku dalam belajar. Setiap kali mendapati hukuman, aku selalu ingat akan harapan harapan ayah dan ibu padaku untuk menjadi pribadi yang berilmu, pribadi yang baik. Semoga telah menjadi orang yang bermanfaat. Ayah, ibu, doakan aku di sini selalu agar mendapat keberkahan. Lalu dalam nama rindu yang kudapati dari ayah dan ibu, serta guru, -guru. Ada pesan dalam Siwa yang singkat tak ku gunakan lagi. Bagiku, aku adalah sosok yang tangguh, siwa yang selalu mengeluh dalam pelukan kasih sayang. Pagi ini kita gunakan baju biru ini, yang terbaik pada tubuh kita, tepat di depan guru kita, tepat di depan orang. Hmm. Perkataan yang selalu menghentakkan ku dari lalai malasku, hentakan yang menyadarkanku dari kebodohanku betapa bodohnya aku yang tak pernah terima si kebohonganmu, Anda tahu tahu betapa Anak-anak semoga anak-anak semoga Allah semoga Allah, Allah meneguhkan langkah dan semoga Allah selalu bersamamu.